Saharap kau jaga rasa ini Sampai nanti sekembali, kembali Saya pastikan saya -kan bertahan Demi cinta kau saya janjikan Walau hanya lewat suara Untuk melepaskan gundah Cukup satu kata setia Percaya cinta kita bisa jumpa raga. sampai sepupu mata ini tangkap wajah sampai mungkin tra lagi kenali, rupa beta jauh tapi bisa. Dona jangan bilang bawa bisa karena pas kini terjadi masalah. pergikan kembali jauh dekat lagi. Lari kan berani comment sob dia ti karena kok tetap sa cinta dan lagi. karena hati ini milik kau sendiri. Sudah saya janji ingkar lagi. Sula pergi pasti akan kembali. Jaga rasa tetap sayang kesatu. Jaga hati saya yakinkan kau mampu. Jaga cerita hati sa cinta bawa kembali sa cinta for dia. Cuma for ini, sampai saya nanti saya kembali Saya pastikan, saya, pastikan saya, akan saya akan bertahan Demi cinta, saya sejanjikan. Walau hanya lewat suara, lewat suara Untuk melepaskan ganda Cukup satu kata setia Percaya cinta kita abadi Salah. Sasu bilang biar Nona jauh tapi sarin jumpa-jumpa sama Polo, si nona bikin galak. Semacam Sampat mati tiada kabar sehari, sudah sepuluh kali. Nona su angkat lagi ke kau? Pikir di kau? Taruh di mana HP sampai kau terangkat kau? Dan bikin hati lebat, Sempat kabar baik-baik kah atau kau su jalan dengan cowok-cowok lain kah? Sasu gelisah, nona hilang kabar mungkin lupa nomor baru masuk. Satanya siapa? Sayang, nona suara di ujung sana. Nona suka kenapa kah? Maaf, tadi HP jatuh tak berdaya. Jangan bikin yang lain sapu apa yang pecah, Dan karena nah hilang kabar hati yang resah. Ku harus saya sadar akan mandua masih jaga rasa cinta kita punya. Jaga sampai nanti serem bali, sabar setega. Saya akan bertahan kali coba ku walau hanya lewat suara untuk melepaskan gundah, cukup satu kata setia. Saya cinta. Walau hanya lewat suara, lewat suara. Untuk melepaskan pasku Cukup sakit kata setia Percaya cinta kita apa